Terupdate dan terhangat Seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru Di sore hari ini tentu Ini adalah kabar yang sangat Membahagiakan kita semua Dan tentu ini adalah kabar Yang paling ditunggu-tunggu Oleh para fans sejati Leslar Para sahabat ya karena ini Tentunya langsung Dari idola kesayangan kita Rizky Billar. Yang menyampaikan yang memberitakan kabar bahagia ini Coba kita lihat persahabat ya Baru saja kakak Bilar mengunggah sebuah postingan foto Baby L dan tentunya Bunda Lesti Walaupun tangannya yang diunggah persahabat ya, Masya Allah bahagianya luar biasa Yang kita rasakan Dan di postingan ini ada kalimat panjang Yang dituliskan oleh kakak Rizky Bilar Perhatikan kalimat yang diposting oleh Idola kesayangan kita ini Alhamdulillah telah lahir anak kami pada minggu malam tanggal 26 bulan 12 2021 Ini sesuatu yang tidak terduga sebelumnya Karena tiga hari sebelumnya istri saya hanya disarankan untuk rawat inap setelah mengalami flek dan kontraksi akibat kelelahan Namun mendadak dokter menyarankan untuk dilakukan cito di hari dimana seharusnya kami pulang karena dari hasil CTG bayi harus segera dikeluarkan Demi keselamatan anak dan istri saya Akhirnya dilakukan persalinan di usia 34 minggu Terbilang dini memang namun itulah yang terjadi Tapi apapun itu alhamdulillah bayi saya keluar dengan kondisi yang sehat Lengkap tanpa ada kurang satu apapun Dan tangisannya yang pecah menghiasi ruangan persalinan malam itu Dan melengkapi kebahagiaan kami yang juga tidak dapat membendung air mata jatuh dari kedua mata kami Itulah berita bahagia yang ingin saya bagikan Tidak lupa pula saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang baik di sekitar kami maupun orang-orang yang bahkan tidak mengenal kami secara personal namun selalu mendoakan kesehatan pada istri dan anak saya. Semoga doa dan kebaikan kalian mendapat ganjaran kebaikan pula dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wow, masya Allah banget persahabat ya. Saat melihat kabar bahagia ini langsung dibagikan oleh kakak Rizky Bilat Kita langsung merasa bahagianya luar biasa juga Masya Allah Dan tentu kita meneteskan air mata saking terharunya persahabat Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Yang mana didealasi ke Jorah tentunya melahirkan BBL Dengan selamat, sehat, walafiat Alhamdulillah, bersahabat ya, hingga banyak komentar, banyak respon dari para sahabat, yakni dari Kak Wanda. Hara juga ikut memberikan doa dan supportnya. Kak Wanda mengatakan, congratulations, sayang-sayangku, love, love, love, love." Katanya itu masya Allah banget. Ada juga komentar dari Bang Putra. Mengatakan Alhamdulillah Selamat jadi bapak Selamat datang baby L Masya Allah banget ya Banyak doa dukungan yang tentunya diberikan Ada juga Afdal Yusman Bang Afdal mengatakan Alhamdulillah Selamat ya lar Dede Kejora ada juga komentar dari akun Kak Septi, Alhamdulillah welcome BBL, Masya Allah banget yang dibanjiri doa dari para sahabat terdekat Leslar. Mudah-mudahan doa baiknya semua diijawab dan terkabul, kita juga sebagai fans sejati harus turut mendoakan dan tentunya bersyukur para ya Alhamdulillah doa baik kita semua didengarkan dan dikabulkan, amin. Dan untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ya doa dari Bang Adi Sky Perhatikan Bang Adi baru saja mengunggah sebuah postingan di IG pribadinya Mengunggah sebuah postingan foto yang sama diposting oleh kakak Bilar Ada sebuah ucapan Alhamdulillah Leslar Junior sudah lahir Selamat Rizky Bilar Lesli Gejora dan tentu Bang Aril pun ini mengucapkan selamat juga persahabat Ya dengan mengucapkan Alhamdulillah berjalan dengan lancar Amin Masya Allah banget ya bahagianya tak terhingga yang kita rasakan Pokoknya kita semua para fans sejati harus tetap kompak dan solid Mendukung yang terbaik untuk melihat Lesti dan Rizky Pilar Karena kebahagiaan masih kita dapatkan BBL perdana akan tampil di Indosiar. Itu yang dikabarkan langsung oleh Indosiar. Masa ya, mudah-mudahan semua acaranya dimudahkan, dilancarkan. Dan tentunya terutama mudah-mudahan keluarga besar juga diberikan kesehatan. Amin. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.